Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti, Lovers, Belovers, serta Lestler Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam kembali di VTV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Willard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 Baiklah, bersabarlah. Selari manapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, kita tentunya dibuat bahagia sekali ya, dengan kelakuannya Papa Bilar Ini gemes banget ya, sama Abang El. Kita lihat persahabatnya Bang Fatis sampai pasrah banget ya, gak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. <laughs> Saking lucu dan sangat menggemaskan sekali. Hingga banjir komentar ya, ternyata banyak tanggapan dari teman-teman dekatnya Papa Bilar Ada Bang Afdal Yusman ikut menanggapi di postingannya Papa Bilar Bang Afdal mengatakan, sabar ya BBL anak ganteng, bapakmu emang jahil bener katanya tuh Sabar ya Bang Fati Dan kita lihat juga persahabat ya, Teoku Wisnu pun ikut menanggapi Baby L udah bisa googling buat cari kos belum? Aduh, ngakak banget ya, Tio Kuwisto, Masya Allah Mudah-mudahan mereka bisa bertemu lagi dan bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya Ini sih gemes dan sangat lucu banget ya, Bang L Ekspresinya hanya bisa pasrah ketika dijailin oleh Papa Bilar Kemudian, persahabat disimak juga, ini ada momen spesial yang diunggah oleh Dokter Nana saat abang L imunisasi, waduh, Masya Allah banget ya bahagia sekali. terlihat bunda Leslie kejora juga ikut berfoto. pokoknya kita selalu dibikin happy banget ya hari ini Masya Allah banget tepat di 6 bulannya abang L. vitamin bahagia kita dapatkan dari idola kesayangan kita. terlihat juga abang Fatih kecapean persabet ya habis main kecapean terus bobok deh aduh Masya Allah banget ya pokoknya kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita momen ini pun direpost kembali ya oleh akun Leslar Al Fatih anuskar FC kalimat caption pun dituliskan habis main kecapean moyo deng embul katanya itu habis main kecapean langsung moyo ya Masya Allah pinter anak soleh anak kebanggaan keluarga pastinya Berikutnya, persahabat, disimak juga di kabar terbaru malam hari ini. Perhatikan ya, akhirnya muncul juga vitamin bahagia dari idola kesenangan kita di rumah Leslar. Saat ini, persahabatnya kedatangan tamu spesial Tengku Safi. Wow, bakal ada kejutan apa lagi yang akan kita dapatkan? Semoga ada single baru ya dari idola kesenangan kita. Dan kita lihat juga, persahabat, ada sebuah kalimat yang diposting. Setelah sekian lama akhirnya bermain ke rumah Rizky Bilar Masya Allah ya. Apapun yang dilakukan semoga selalu diberikan kemudahan Momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh aku single putih Bilar Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari Amiko Suara Apakah ada single baru papanya Abang El? Kita tunggu, Halo aja dulu, amin mudah mudahan persahabat ya ada kejutan ada kabar baik yang selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Berharap banget ya ada single terbaru dari Papa Bilar nih Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana persahabat atau stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya